Halo guys, assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel Sebenar Official. Oke, jadi video kali ini di sini saya akan membagikan preset- preset yang terbaru lagi yes, ya sih ya. Oke okay, dan tanpa berlama-lama kita langsung aja simak satu persatu presetnya guys. <susur> Oke okay, lanjut ke preset yang kedua. <susur> Walaupun dirimu suka karena aku lucu doang, setidaknya kamu suka aku lah ya. Oke lanjut ke episode yang ketiga. Gayanya sih so asik, so lugu Tapi jago banget pasang muka palsu. <tuk> Oke okay, lanjut ke presiden yang keempat guys Oke okay, lanjut ke presiden yang kelima Oke lanjut ke Prisata yang ke-6 guys <SILENGALAN> Oke lanjut ke Prisata yang ke-7 Prisata <SILENGALAN> Oke lanjut ke peserta ke delapan Oke lanjut ke peserta yang ke sembilan Oke lanjut ke presiden yang ke-10 guys Oke okay, okay, lanjut ke presiden yang ke-11 Oke lanjut ke preset yang kedua belas Oke okay, lanjut ke preset yang ketiga belas oke. Okay, lanjut ke preset yang ke-14. Oke, okay, lanjut ke riset yang kelima belas. Oke, lanjut ke riset yang ke okay, keenam belas. Ke Oke lanjut ke peserta yang ke-17. Oke lanjut ke peserta yang kedua, eh kedua, ke-18.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 Oke okay, lanjut ke episode yang ke-21 Oke okay, lanjut ke episode yang ke-22